Dek, gue iu lo kabel laki, sian nyabik dek lo karena ga dek gue gosip-gosip di kampung kok, udah capek mana berkembang gosip-gosip di kampung kok, nak lu nih? Kan itu? Na? oh iyo, lintakan karena dek lu si Doni kawan SMP wak Doni, emang Pak Anyo? Inyo yang suka sama lu dulu, mah nah tuh? iyo nyonyolah pulang dari rantau oh, si Doni tuh kan suka sama lu dulu, mah waktu SMP, tuh, mau nganyo? aduh menyakupian kaluse oh. nih. usah itu dibahas anak penting kayaknya doh. Eh hey, surang. spek payu kawan kemari mah. Itulah ya. Oi, ah. has ya, Iya, dah. Iya. Kamu mau ngomong di kampung? Iya, ngomong ngomong, ngomong ngomong. raja ga ya? Suku ga ya? Suku ga Tapi kena di juga mah. Semua ya, Ma. <laughs> <laughs> Sama, tingyo, ma. Ah, lewat, Ma. Kalau ngomong, Suku ga ya, si gua ga rayu. ada pegang, kan? Ada dua, ya Oh, beda. Ma tuh. Ya, lo ga jatuh, ini rancangnya aja udah semakin sama baru tau lu baru, kamu masih sama muka iya, boleh minta nomor WA ya, tuh hah nomor WA? iyo nomor rekening aduh gue Johan, dia tau lo manja deh nomor rekening, awal menyebih umpe kan aja, nyoba lah eh, menyebih kan aja nomor WA lu cerita, ah, nomor WA kamu coba cuma ada, kamu jelas nih udah kan gak bawa, berarti lu kasau dong, eh sama kan aja bawa, dia semuanya cintu -yo. Wah. Sudah, peram jalannya di kampung Ini ya. ya, nah itu do rancak-rancak lah, tapi nah, kan, itu Tenang macamian ko. Ah, Halo. gimana mom? Kawanan gue kapas Yang di penyelantin itu mah Oh iya, soalnya gue kapas pas aja yang bebek gue beko Kawanan nanti, Gak gini gitu Tapi kalau beko lu bisa kan? Mungkin boleh kurang surah Bisa, bisa, bisa, bisa kan? Beko gue kak deh Assalamualaikum kawan-kawan di kampungnya ya goa, di kawan di goa, di goa, di goa, kue goa, kawan goa, di goa, di goa, di goa, di goa, di goa, di goa, di goa, di goa, di goa, di goa, di kawan di ya. goa, oh, iya. oh, iya. uh, eh, susah susah di eh, kawan di goa, di sih di marantau di goa, di goa, kawan? <laughs> di <mana> <laughs> Hey. saya nanya misahan, mau kawan, <laughs> dari tua pulang ini oh kalah, oh, nak jalan nggak, uh, kalah itu sini kawan. kau, nanti kagak jalan nggak, kaya karena corona kau, penular kawan ah, kalah, ojo ah, kaba-kaba, cipita banyak, mau kerancak ini kawan, serius kawan, serius, batang kalau salah, kau nampaknya batang di rancak mana kawan serius, sama putih ya, mau putih ya kawan? Iya. Bidad ken bisa dong kawan. Coba lo kawan, kalau lagi malaket lo kan, kawan kau kan nih gagah. gagah ya, kan? lah kawan wah. Eh, kamar dicari kawan gara. Oh. <laughs> Pasti bisa, nak? Coba bedah mana? Bisa lah, pendapatnya kawan nih ya. Tenang tuh ayo. kawan lah. Aman sih nih ya. Betul kawan. Ah, ama kawan enggak Mau bunyi bujinya sih kawan -kawan. kawan. kawan. Baik kau makai entah deh. Ah, jadi kawan nih? kawan Ah, kawan makan. Wah, lama kadewa men gua enggak bawa. Kawan basul lo, kawan miso, kawan kencang ke perai malah. Ya kawan elok kawan. Balik celok kawan. Ayo di kawan. Nah. Sukses kawan. Baik kawan. Halo kawan. Yo. Oi, pau. Bila jangan kawan gua. Gua ngasih taruh tunggu gua. Ah, bosan menunggu gua. Cak nan laluan. Contoh tuh nih. dah. Ini. Ini kan naik sama wala. Mantap, Din. Eh, uh, kabar sa santar ini, Bos. Masak sa bani. Lumayan. Eh, bisa micik santan? Micik apa tuh, Doni? Dari... Jadi mereka, oh. Aku okay. akan kenal dari itu. Jadi suananya, Wak. Lagunya pada so sama dibedah. Jadi dibedah mana? Jadi pacar. Hah? Jadi pacar kamu? Mimpi kamu tuh Doni, aku tuh unik Yunikah, lagian kalau lagi surang pun aku indah kamu lo level aku doh, cowok kampung, deh tahu lo kamu kan, aku tuh baap, jadi pasti kamu ngerti lah tipe aku tuh kayak emak gitu, lagian tidak lo kamu tipe aku doh. wala olahraga muat di kampung go aku sih? Ya lah. Kota ah. ah. ya, Lihatlah, lihat ya, penampilan aku Beda kan Sama gadis-gadis kampung di Siko? Jadi hmm. Bagaimana tipikal cowok? Hah? Dia ya, tahu, kamu, Bagaimana tipik kecil aku? Siko yang aku kecil, Tapi tolong, Ang pasang taningan yang enak elok, yuk Jadi hmm. penampilanku Terus, wah Baju kok kain lap di rumah kami Kok celana? Dicatu, dicatu manci Sadar lah, jago lah Para lupo, awak ambian aja Untuk menimbulan lupo senan Biar jago, biar Biar mato diri yang tak putus itu tak jadinya Kau budi yang manci kan? Tapi tolong, menjauh kau itu dicatu Eh, maaf deh nak kalah Dari dulu Dari dulu enggak aja sadar-sadarang dari musim durian sampai musim rambutan Allahmu baralah mulu tanggung baganti. ganti Nggak aja sadar-sadar kiri yang kododak Sadar waduh nih Kajiannya kajiannya kododokan kajian, kajian. Jauhah beda semua Cowok dan ulang rasa pandang di ditampai yang layak Nak kaya wakang dong pengangguran keras kakar Nggak merantau wakang ngepanggaan taruhi dodo nih Lama bosan dan mangecek sama wakang Dan kak basobok gai sama calon laki den hadden ke kemari ni eh selera pantang rembenak kan injak juga aja bawa apa nak bola tu iko magu apa tu aren sudah balik tempat kawan tapi ini musahpok jadi baiknya oh tu so? sakit dan. mangane kawan ada ini ino eh Argo diri dan injainja, -inja eh. Itu nyokohan apa gini? Ada nih yo, pa jatuh mau menje de, demikian dan kebetulan mah kawan, awak tu kenalan wak orang pintar ini nyokohan, barasiah bernama kawan, kalau yo tunjun ini tampaknya langsung kali, apa lah? Coba iya mudi ya laki kamu iya sobat sama talinya tiba masabah lah nak ganteng ya deh perfecto banget lah pokoknya beda sama cowok-cowok kamu iya banget Iyo, caliasnya lebih gede. tunggunya deh oke okay, aman oke okay. ah itu nya dia tibo? tiba ah tau kan jeng ganteng lah iya dong cuan aku hmm. Biasa yang lama nunggunya. Enggak kok, Yang. Oh iya, Yang. Ini teman aku, dia ya. kenalin. Tia. Nah, salah cewek ya buat persyaratan nah kalau ada buat juga malah ya, no ma? iya. nah, nah, nah, mau iya mah mah iya pajak gue namanya juga indah Yang tangkura semua disuruh. Hai siji bun siji banganggang kure apakan tuang di Aku suruhku seraya bangunkan jubaidah dari tidurnya semuanya lari. Oh iya ya, gimana persiapan rencana pertunangan kita udah selesai kan? Oh itu, kalau itu nggak usah dipikirin udah saya persiapin semuanya matang-matang ikan lo dan... jadi baju yang aku kenapa ya? lima kok baju yang aku pesan itu udah kan ya udah udah saya persiapin matang-matang sih ya yeah. kenapa sih musik hmm? yang ke atas ke doni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 Pak, <San> kayu di Jangan Mulai sekarang kita Nasibnya Kalau menolak cintanya Donny oh, oh, oh, Mereka doa lima ah. cari reaksinya Tunggulah reaksinya beberapa minggu atau beberapa hari. tu. Bahkan mereka pun langsung bisa jadi. Bisa itu, Bisa. Kalau mang orang mulutnya kasar, kawan, hmm. itu capek lalu. itu. gue hebat yang orang. bilang. Kau betul cik. Terima kasih, Mbah. Mbah, bagaimana, Mbah? Ya, ba. Mbah. Terima kasih, Mbah. Terima Hai, Mbak. hai, hai, hai, hai, Mbak. hai, Mbak. hai, Mbak. hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, D.A. itu tuh hai, kamu tuh, D.A. kamu. Sadar hai, D.A. hai, hai, hai, hai, hai, hai, lo oh, sendi Tangapa sama pacar tuh, tunangan mah? Ma. <tentuk> Allah, de Allah, aku Pak oh. aku Payah napai Jubidah itu, nak. Payah gejang. Yo. ada ba. oh. ikan ciena. Ikan ciena. Apa cari rumpi, malah kan ini yo <laughs> Ang Hebat Abang ang Ha? Abang. Abang an an ang tarak juta gua lah. lah dah ni. orang kan. Itu dan main-main nang Kok, loh, eh, pecah aja, Bang Jokowi. Kan, nanti dia konon-konon Nah, nah. Kan? dan selain buat kalian kriteria dan Doni selain kan? ini Doni so sama Jubaidah selain Jubaidah sayang mana sama so Doni <laughs> <coughs> <coughs> tampang tampangnya <coughs> Doni Jubaidah so dan iya keinangan Doni dong tampangnya Selain jilbabnya kusui, baju kau udah bosok emolong dan dikau Tidak ada Doni sama Jubaidah selain Doni betah kan? ...kejadian bentuk, bentuk lain... ...mereka menghasilkan... ...mereka menghasilkan... ...mereka... ...macam dia... ...sampai dia... ...mereka kangare ka indah hati manangguangkan sesaat